Jadi hari ini aku ajak jalan-jalan ke kota supaya nggak bosan karena videonya di rumah terus. What did I say? we go in the city by foot. Because? I can. <laughs> avi bil centrum centrum till teleskod ok till central how to say centrum eller centralen uh, so i dark from till central lens lens ah uh, Eeeh <laughs> I dag uh, Det är solen Skinner ja, Idag skiner solen Vad? Skinner solen. <laughs> solen Inte solen skiner Solen skiner idag Solen skiner idag Så vi Prominera Till centralen mm. Och Eh. Citra. Ok fika. Ok fika. Fika? And as we. Eh, handla mat. Handla. Handla mat. Till Asien affären Ska vi? <laughs> Jag kan! Jag kan! Vi måste posta först det här Vi måste uh, posta en förlopp <laughs> En brev En brev Ett brev Ett brev So this now my my turn kita mau ke mana sekarang kita beli makan no kita terus post <laughs> kelihatan looks like Jakarta here with the tall building uh, Mama's oh ya yeah? so pertokoan oh, hari ini jam 4 dan matahari belum tenggelam so it's good oh, ini daerah Mana namanya saya? Hah? What's area? Hotoriat. This is Hotoriat. No over there is <sighs> Biasa wae. Ini keadaan kota. Tengah kota di Stockholm Banyak juga yang songong-songong. Uh, mobilnya dikebut-kebutin gitu biasa ya. <tuh> Nora banyak juga yang norak di sini pengen tak sniper. <tuh> Sunset. Sekarang kita menuju ke. We going to Asian Apparel atau Toko Asia. Masukin oh. Hong Kong Trade. Oh. Ih lucu banget. Eh, siapa yang suka school? Saya lucu banget. Ini nih. No, not this one. Ini salah satu Toko Asia. East trading, tapi jarang kesini sih. Di situ juga ada Asian market. Di situ biasanya aku belanja, tapi hari ini aku pengen nyoba ke yang satu itu, namanya Hong Kong Trade. Hong Kong trading kayaknya begitu. Uh, ada merek. Padahal Jari ini solon squinner Tapi Kok adem? Ah. Aduh mau jam. Mari kita lihat Apa aja di dalam Sah. Pandan leaves kosong Celery Tuh harganya Ini kangkung 30 harganya Wow, ada kemiri. Aku baru nemu. Ini kemiri segini, harganya Rp17. Nah, yang ini ya, Market. Sebelah situ ada lagi, tapi aku belum pernah ke sana. Jadi, aku mau nyoba masuk yang ke sana. Ini masih di sekitar HOTORIET jadi banyak banget pilihan uh, Asian Market di sini. Let's go. Hmm, kalau di sini itu lebih ke Thailand-Thailandan. ada crispy fries. Ah nggak perlu repot, kayaknya ambil deh satu. Tuh di situ ada kepiting, harganya 169 kroner. Aduh. Raw frog legs. Oh, ada juga nih kaki kodok. Sekarang kita ada di stasiun motoriet dan saya nggak suka sama stasiun ini karena cuma ada tangga eskalatornya nggak nyala eh bukan nggak nyala nggak ada emang tangga untuk turun gitu kalau dari luar mau masuk ini iklan burger tapi kok dikasih burger jamuran what what no, they are saying the hamburger is fresh and they have groceries that is natural not Uh, artificial uh, thing so the thing will mold if you take a McDonald's hamburger or something this is artificial thing oh. I will look the same after one month two months, two months. Oh. but this is fresh work like so this? it will be like this yeah so like natural but uh, why they put this image it's just weird oh. Woo-hoo! <laughs> Kita mau ngambil pos yang dipesan oleh si suami, tapi dia nggak ngasih tahu dia pesan apa. Jadi, nah di sini banyak yang jaluan jalur juga ya, guys. Oh, mas, itu mau kesini nih, Instabox untuk ngambil paket nya jadi ini instabox ini ada di dalam cook ya yeah. Bagaimana cara memakai instabox start masukin kode jadi kodenya didapat dari SMS yang dikirim entah dari mana Terus buka deh kotaknya. Jadi ini banyak kotak-kotak kotak Nanti dia akan ngebuka sendiri. Open. What is that? why you order so much? ya ampun, dia order stretch mark massage oil and that too and yeah i look uh, it at the same time but this is so much and this too and what is this? Like it's apotek jadi dia pesen ini dari apotek online ya ampun, makasih ya sayang sama-sama apa Apa sih? Sudah cukup jalan-jalan kita hari ini. Uh, hari ini dapat berapa? 5000 step doang. Jadi ya mainlah ya daripada enggak ada step sama sekali. Ya udah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Hey doang